Baik, sebelum kita ke ramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu rasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang dapat rezeki mendadak di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama, Selanjutnya, zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang dapat rezeki mendadak di bulan September tahun 2020. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini misalnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang dapat rezeki mendadak di bulan September tahun 2020. Pertama, untuk support energi zodiak yang pertama.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang mendapat rezeki mendadak adalah Ace of Cup. Untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2020, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Di sini kelihatan ace of cup itu menandakan awal mula ataupun permulaan. Jadi, di sini menggambarkan ace of cup itu merupakan suatu rezeki yang ia dapatkan secara mendadak di dalam hal berbentuk pekerjaan ataupun karir. Di sini disimbolkan dengan satu tangan menerima satu cup ataupun satu piala. Itu bisa saja dikategorikan, dan itu bisa menggambarkan seseorang yang mendapat rezeki ataupun seseorang yang menerima suatu pekerjaan yang tidak pernah ia duga-duga dan dalam hal ini bisa dikatakan seorang Aquarius mendapatkan rezeki mendadak di bulan September Tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup secara umum Kenaik of Cup itu diartikan seorang pria jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapat rezeki mendadak di bulan September Tahun 2020 di dalam hal suatu pekerjaan dan karir di mana seseorang pria menemui seorang Aquarius untuk memberikan suatu pekerjaan yang tidak pernah diduga-duga oleh seorang Aquarius sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength secara umum strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapat rezeki mendadak di dalam kategori Hal karir dan pekerjaan di mana seorang pria yang ia temui memberikan suatu pekerjaan ataupun suatu job yang sangat besar yang tidak pernah diduga oleh seorang Aquarius, dan Strange di menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Aquarius menjadi suatu hal daya tarik kepada seseorang tersebut untuk memberikan suatu pekerjaan ataupun tawaran karir kepada seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 sehingga di sini dikategorikan Aquarius mendapat rezeki mendadak di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, untuk zodiak yang kedua yang mendapat rezeki mendadak adalah Two of tackle ataupun dua koin. Untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki mendadak, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces di mana angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki mendadak di dalam kategori hal keuangan. Di sini seorang Pisces memang melakukan suatu hal ataupun mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus. Namun di sini seorang Pisces hanya fokus bekerja dan fokus untuk berusaha dan tidak pernah ia bayangkan akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat. Dan serta disini seorang Pisces mampu membuat tabungan yang tidak pernah ia duga-duga hasilnya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik of one secara umum Kenaik of one itu diartikan seorang pria jadi disini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan roski mendadak yaitu di dalam kategori keuangan di mana seorang pria memberikan masukan kepada seorang Pisces agar lebih berjuang lagi untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua ataupun zodiak Pisces, di sini menggambarkan zodiak Pisces mendapat rezeki mendadak di dalam kategori keuangan, di mana seorang pria memberikan masukan kepada dirinya agar lebih fokus lagi berusaha. Dan di sini strength menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh seorang Pisces di dalam bekerja itu merupakan di dalam kelembutan hatinya dan di dalam konsentrasi untuk menangani suatu pekerjaan. Selanjutnya kita ke zodiak yang ketiga yang mendapatkan resmi mendadak di bulan September adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini menggambarkan seorang Gemini. Yang tidak pernah menyangka, ataupun yang dulunya hanya memanfaatkan situasi ataupun kondisi yang dimiliki orang lain, ataupun memanfaatkan situasi kondisi yang dimiliki oleh diri sendiri, dimana dalam kategori ini seorang Gemini ingin menggunakan tenaga orang lain, namun di satu sisi di sini seorang Gemini tidak menyangka bahwasanya dengan menggunakan ataupun bantuan orang lain, seorang Gemini akan mendapatkan peningkatan di dalam kategori kesehatan, keuangan, maupun kehidupan. Dan di sini juga menggambarkan seorang Gemini akan bertemu seseorang yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya, di mana seseorang tersebut akan menawarkan suatu kategori cara hidup sehat dan cara menata kehidupan yang lebih bagus lagi, sehingga di bulan September ini bisa dikategorikan seorang Gemini mendapatkan rezeki mendadak yang tak pernah ia duga-duga. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacles Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam hal ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan bertemu seseorang di mana seseorang tersebut adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini yang mengajarkan seorang Gemini bagaimana menata kehidupan yang lebih bagus lagi sehingga berdampak positif kepada kehidupan serta kesehatan Gemini sendiri dan strength di sini menggambarkan Seorang Gemini mendapatkan rezeki mendadak di mana bantuan dari seseorang yang lebih tua dari Gemini mengajarkan kepada dirinya untuk menata kehidupan dan the menyimbolkan kekuatan dan kelembutan hati seseorang tersebut memberikan motivasi kepada seorang Gemini dan di dalam hal ini seorang Gemini tidak akan menyangka dan tidak akan menduga-duga ia akan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah 3 of sword ataupun tiga pedang. Bentuk zodiak yang keempat yang mendapatkan resmendadak di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aries. Di sini digambarkan seorang aris yang dulunya pernah terpuruk oleh masa lalunya di mana masa lalunya itu membawanya terlalu di dalam kesedihan. Namun di bulan September ini ia tidak akan menduga bahwasannya ia akan bertemu seseorang di mana akan memperbaiki hubungan asmaranya dan memperbaiki kehidupan serta akan berusaha melupakan masa lalunya. Dan di sini juga digambarkan seorang Aris tidak pernah menduga-duga bahwasanya kehadiran seseorang tersebut membuat kehidupan dan asmara Aris akan berubah drastis di bulan September tahun 2020. Dan dalam kategori ini bisa dikatakan seorang Aris mendapatkan resmi mendadak di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Sword. Secara umum, Page of Sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Aris yang dulunya susah move on dan terkurung atas kesedihannya. Dan di bulan September ia bertemu seseorang di mana seseorang tersebut mampu mengubah. Asmaranya dan kehidupannya lebih bagus lagi tanpa ia duga-duga, dan page of di sini menggambarkan seseorang tersebut merupakan seseorang yang diperkenalkan oleh seorang anak kepada Aris sendiri, sehingga di sini mengubah kehidupan dan asmara Aris sendiri. Dan strain di sini menggambarkan seorang Aris akan mendapatkan risk mendadak di bulan September tahun 2020, di mana ia mendapatkan bantuan dari seorang anak yang tak pernah ia duga-duga dan strength di sini menggambarkan kekuatan dalam kelembutan hati seorang anak merupakan suatu motivasi dan masukan yang sangat positif kepada seorang Aris untuk memulai hubungan asmara dan memulai kehidupan yang sangat bagus bersama seseorang yang ia jumpai di bulan September tahun 2020 yang mampu mengubah hubungan asmaranya dan kehidupannya lebih bagus lagi di mana perubahan itu ia tidak pernah duga dan ia tidak pernah menyangkanya dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini